Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhadap seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ke kabar pertama, di sini ada info spesial untuk kita semua, para fans, info bahagia untuk kita semua. Kita lihat para sahabat yang keunggah pertama. Ada sebuah unggahan yang mana dari ATV? Untuk mengingatkan Cinta Abadi Leslar, hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Ini untuk acara pertama, kita lihat persahabat ya di pagi hari mulai jam 8.30 Di sini akan mulai acara Cinta Abadi Leslar menghitung hari persahabat ya Dan sore dimulai setengah 4 jam 15.30 Cinta Abadi Leslar lepas lajang calon pemimpinmu Dan di malam hari bakal ada acara kado terindah Lesti Masya Allah kita wajib nonton bareng nih para sahabat ya Nonton bareng di rumah aja Nobar Leslar seharian Bahwa bakal ada kejutan dari Antv Dalam rangka rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar Dalam acara Cinta Abadi Leslar hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Luar biasa persahabat ya, seharian full kita akan menyaksikan bersama-sama acara yang paling bahagia persahabat ya Yakni cinta abadi Leslar, rangkaian semua pernikahan Lesti dan Rizky Bilar ungkapan tersebut juga telah di-post oleh Hankun Instagram, direktur underscore Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan rangkaian cinta abadi Leslar Katanya ya, banyak tanggapan hingga komentar dari fans ada komentar dari akun Beorst Again 11 mengatakan, woi berarti tanggal nikahnya gak lama ya kan, min? <laughs> Pastinya persahabat ya segera akan pernikahan akan dilangsungkan dan mudah-mudahan saja semua rangkaian pernikahan dilancarkan dan disukseskan, amin, ya robbal alamin. Berikutnya para sahabat, ya Ada juga unggahan spesial yang kita dapatkan siang hari ini Yang mana ada sebuah unggahan Bang Derry Yang sedang di gedung para sahabat, ya Gedung kemarin nih Tentunya gedung acara pernikahan Leslar Masya Allah Luar biasa kejutan yang diberikan oleh tim Leslar Kita lihat aja keunggahan dari Kobas para sahabat, ya Yang mana Kobas mengunggah sebuah postingan ada ruangan foto Lesti kejora para sahabat Dan kita lihat Ada para groomsmen dari Rizky Bilar Masya Allah sedang kumpul nih para sahabat ya bersama Luar biasa ada Haris Priza Hussein Masino para sahabat, ya Mantap nih tentunya sudah kumpul semua para groomsmen bakal ada kejutan apa yang akan diberikan hari ini untuk kita semua persahabat ya dan kita lihat ada sebuah kalimat caption juga dari Leslar Indonesia 2020 groomsmennya lagi ada di sini sebagian yang lain nyusul katanya persahabat ya banyak komentar hingga respon juga dari para fans Leslar lovers yakni dari akun Instagram Gia.6418 mengatakan syuting lepas lajah katanya, masya Allah luar biasa. Doakan saja, mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan hari ini dari tim Leslar, sahabat ya. Berikutnya kita lihat juga di sini ada unggahan spesial juga yang mana di sini sudah full, persahabat ya, gerusmenya sudah pada kumpul dan datang semua, masya Allah ada Bang Ali Syakim Luar biasa ada Bang Raymond juga Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Pak ya Masya Allah luar biasa Kita masih menunggu tentunya bintang utamanya Rizky Bilar Mudah-mudahan saja ada dari bagian ini Pak Sahabat ya Kita menunggu kejutan dari idola kita Mudah-mudahan saja semuanya disehatkan dan semuanya dilancarkan Keunggahan berikutnya kita lihat di sini ada sebuah postingan terbaru dari Lesti di GS nya Masya Allah persahabat ya Ada Ilal juga Ilal kan lagi di gedung nih Wow <gifat> Apa mungkin Lesti juga berada di lokasi groomsmen berada Persahabat yang mudah-mudahan saja Kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat persahabat ya Selain para groomsmen sini juga kita lihat ada unggahan margin persahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan akhirnya banget gak sih Temu bumil <laughs> Ed margin persahabat ya Tentu ada bumil juga semoga lancar semuanya Ada bridesmaid persahabat ya Sedang kumpul juga bersama groomsmen Masya Allah luar biasa Ternyata semuanya pada kumpul dan pastinya untuk akad pernikahan akan diselenggarakan sebentar lagi Masya Allah luar biasa Kita tentunya gak sabar menunggu menantikan acara yang paling bahagia, yang paling kita tunggu-tunggu Mudah-mudahan saja segera tentunya kita mendapatkan informasi soal akad pernikahan lesti dan Bilar Dan kita doakan dulu untuk rangkaian pertama bersahabat ya, Cinta abadi Leslar Mudah-mudahan saja Tentunya semuanya dilancarkan Amin Ya robbal Alamin Dalam postingan tersebut juga kita lihat Di sini banyak sekali komentar Hingga respon dari para fans Ada komentar dari akun d Tri utami 38 mengatakan Berarti groomsmen sama Britman juga ada Masya Allah para sahabat ya Ada juga komentar lain diberikan Dari Fitra, Anuskor Bunda, Anuskor Ara Mengatakan Oh ternyata ada BS juga ya Wah seru banget nih pastinya Masya Allah, luar biasa, pasti seru banget. Tunggu saja info selanjutnya. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan. Tetap stay tune terus, Pak Sapat, ya, di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.